Selamat datang di truk es krim Miu Miu Aku bisa membuat berbagai macam es krim yang enak Oh, sepertinya ada pelanggan yang datang Selamat datang hmm, Apa yang harus aku pesan? Es Loli Pelangi Bahan-bahan ini diperlukan untuk membuat es loli pelangi Gula Susu, tepung, blender. Ada banyak sekali rasa. Man, rasa strawberry. Rasa cherry. Rasa nanas. Rasa blueberry. Rasa coklat. Rasa permen pelangi. <tuk> <tuk> Ayo tuangkan campuran ke dalam cetakan. <tuk> Mama Ayo kita hias Es loli pelangi yang enak sudah jadi Pelanggan pasti akan menyukainya ah. hmm? Ini enak sekali Kamu bisa mendapatkan dekorasi truk dengan membuat es krim Semua barang ada di sini Ayo ketuk dan lihat seret barang untuk membuat truk menjadi lebih cantik